temanya pada malam hari ini yaitu analisa fundamental ya jadi barangkali ada temen-temen yang sudah memahami apa itu analisa teknikal analisa fundamental ya barang sedikit ada uh, masukan atau mungkin bisa nanti dibantu ya uh, atau uh, bahwa yang ditanyakan eh, karena fundamental itu banyak sekali ya, banyak sekali ya terutama ada di dua faktor. Kalau trading itu kan dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, jadi analisa teknikal itu banyak sekali ya yang berhubungan dengan grafik atau jenis-jenis uh, uh, apa namanya ya? kayak moving average lah, RSI dan sebagainya ya. jadi sekarang ini kita coba untuk membahas di analisa fundamentalnya. ya apa sih itu fundamental? ya. fundamental itu adalah berita berita keadaan dari suatu negara yaitu bisa ekonomi, bisa politik, bisa bencana alam, bisa ada uh, situasi uh, apa namanya uh, kisru atau gimana di dalam suatu negara itu sendiri ya yang bisa mempengaruhi pergerakan harga market terutama uh, kita akan coba bahas di salah satu pair atau produk uh, emas ya, produk emas itu kan dia compare kepada mata uang USD Amerika ya, jadi ini dasarnya fundamental itu ada dua. Yang pertama itu berita-berita penting, ya berita-berita penting itu banyak sekali, ya dari berbagai negara yang kita ya, tergantung dari mata uang dari negara itu sendiri, ya terus ada peran bank sentral, ya. Jadi peran peran bank sentral ini sangat eh, signifikan ya untuk berpengaruh kepada pergerakan harga, ya, terutama pada mata uang dan komoditi ya Mas. Jadi yang coba saya kita bahas di sini adalah produk emasnya dulu. Nah, jadi kalau kalau bank sentral itu pengaruh ke pasar-ke pasarnya itu nanti nah ini saya coba membuka sebuah artikel mengenai nah, fundamental dari peran bank sentral. Nah, bank sentral jadi ini bagi peran penting teman-teman nah, apa sih itu bank sentral ya bank sentral itu lembaga independen yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk membantu mengelola industri perbankan komersial mereka menetapkan suku bunga bank dan meningkatkan stabilitas keuangan di suatu negara jadi kayak di Indonesia ini ada bank BI kalau di Amerika itu the Fed ya sentral Amerika nah, itu. jadi itu pengaruhnya sangat luar biasa biasanya kalau, kalau fundamental itu kalau saya ya kalau saya itu melihatnya di dua berita penting itu pertama di berita FOMC ya. uh, jadi berita suku bunga bank suku, suku bunga bank Amerika Nah itu para investor biasanya menunggu rilis berita FOMC itu akan menaikkan suku bunga atau akan tetap di, di angka yang sudah ditetapkan gitu Para investor menunggu itu Kalau biasanya kalau Amerika menaikkan suku bunga uh, Itu pengaruhnya ke nilai mata uang dolar itu Lebih menguat karena investor berbondong-bondong membeli dolar Karena bunganya tinggi gitu Jadi harga yang berlawanan dengan mata uang dolar Pasti akan jatuh Seperti emas juga seperti itu Kalau misalnya suku bunga naik Ada berita nih FOMC namanya ya biasanya kalau enggak hari Selasa hari Rabu hari Sabtu hari Kamis dia rilis beritanya. Jadi kalau investor dia melihat nih uh, rilis berita itu bagus, otomatis para investor akan membeli membeli mata uang dolar dan menjual uh, produk emasnya. Misalnya ini di compare nya ke produk emas ya. Jadi uh, dolar naik, emas turun. Seperti itu biasanya ini enggak nggak akan bertahan lama juga itu hanya spekulasi dari investor aja sebenarnya tetap pada dasarnya sih emas itu kan sebagai safe haven ya safe haven jadi salah satu uh, nilai investasi yang paling banyak dibidik oleh investor. Nah, itu. yang kedua itu berita NFP NFP itu biasanya jatuh pada setiap Hari Jumat di minggu pertama, jadi NFA itu berita tentang ketenaga kerjaan. Tenaga kerja di Amerika biasanya, kalau tingkat pengangguran di Amerika itu meningkat, artinya ekonomi Amerika itu sedang tidak baik. Maka, pengaruhnya ke market biasanya uh, investor itu berbondong-bondong beli emas artinya emas jauh lebih baik daripada mata uang dolar. Nah, maka di market pun fluktuasinya itu harga emas pasti akan naik terus. tapi gitu. kalau kebalikannya kalau misalnya tenaga kerja di Amerika itu penganggurannya menurun, artinya kan ekonominya bagus. Nah, pasti investor juga akan berbondong-bondong beli mata uang dolar dan melepas emasnya. jadi uh, Perbandingannya seperti itu, bapak ibu. Barangkali sampai sini ada yang mau ditanya, bapak ibu. Hmm? Jadi ini saya coba coba menyingkat, uh, menyimpulkan ya, menyimpulkan tentang uh, analisa fundamental pada satu produk tertentu. Kita fokusnya coba di emas dulu ya, karena kan. Uh, pengaruh pengaruh dari sentral bank itu kan banyak itu central bank itu pengaruhnya terhadap uh, mata uang uh, negaranya masing-masing ya kayak uh, euro euro bank itu nanti akan berpengaruh kepada mata uang euro kalau untuk central bank uh, federasi apa uh, bank central amerika yaitu pengaruhnya kepada mata uang dolar dan mata uang yang berlawanan dengan uh, dolar itu sendiri seperti emas dan produk komoditi lainnya mungkin sampai sini Pak Andre atau mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanya soalnya ini banyak banget ya penjelasan tentang fundamental kalau saya biasanya hanya melihat di dua berita itu tadi yang seperti saya jelaskan berita FOMC suku bunga bank Amerika dengan NFP. NFP itu biasanya saya saya selalu mengingatkan kepada eh, para para nasabah ya para klien itu untuk hati-hati biasanya di Jumat di minggu pertama di awal bulan itu itu pasti ada rilis berita NFP itu itu nanti dia ekstrim ya biasanya malam jam 9.30 sampai jam 8 itu beritanya akan rilis nah itu kalau buat rekan-rekan pemula itu kalau saya sih biasanya menyarankan untuk sore harinya itu udah udah clear posisi jadi nggak ada nggak ada open posisi gitu loh nanti tinggal opennya nanti tinggal di rilis berita itu nanti malam begitu Bapak Ibu baik sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu buat teman-teman yang sudah melakukan trading sering kena-kena apa namanya kena prank gitu ya kena prank karena pengaruh berita gitu ya ada ada open posisi ada ada jemuran gitu tahu-tahu nah MC gitu kan. nah, Itu banyak sering terjadi karena mereka tidak tidak tidak mengetahui info-info uh, tentang fundamental dalam trading. Itu mereka hanya tahunya menganalisa uh, uh, teknikal, dia membaca grafik ya. tapi mengabaikan berita-berita itu sendiri. Gitu. Karena kalau fundamental berita sudah berbicara analisa teknikal jenis apapun itu enggak ada artinya itulah fundamental baik right? mungkin ada yang mau ditanya itu silahkan oh, aku mau okay. tanya oh, untuk aku tahu info-info fundamental itu gimana ya nah, biasanya kalau info-info itu -info, kita bisa di dilihat di berita uh, di forex factory bu jadi ibu buka aja ya di browsing di forex factory itu nanti di situ semua lengkap tapi itu dalam sekarang ini mungkin udah ada bahasa versi bahasa Indonesia nya ya jadi di situ ada tuh jam berapa jam berapa itu nanti ada rilis berita uh, perkiraan di angka sekian nanti aktualnya berapa rilisnya berapa gitu nanti ada di situ nah, biasanya kalau di grup itu suka aku share Bu jadi aku share dalam misalnya hari setiap hari Senin itu aku sudah share berita-berita dalam satu minggu ya misalnya hari Senin Selasa sampai hari Jumat itu ada berita-berita nih berita dari dari mana saja nih yang yang mempengaruhi mata uang misalnya nah, itu ada berita dari Amerika nih biasanya berita apa aja itu nah, itu nanti bisa dilihat di situ kalau kebanyakan ya, biasanya mereka melihatnya tuh dari Forex Factory itu, bilengkap. Kebanyakan hmm. mereka lihatnya dari situ. Oh, okay. Ya, nanti saya, Forex iya. Factory. Ini di aplikasi My hmm. FX Book. Hmm. Nah, itu mungkin saya, saya tahu itu ya. Iya, iya, iya. Kalau Baik, saya, di aplikasi Pak, Pak, ya. itu Pak, di Play Store. Saya ada punya sendiri untuk untuk fundamental. Ya, nah, nah. itu, itu lebih lengkap dan itu Uh, bisa dalam satu minggu itu sudah ada berita-beritanya. Ya, mungkin tak? aku coba satu-satu dulu, kali ya. Aku lihat, dulu. ya, betul, Bu. Nanti itu tidak bisa... bingung, kan? Ya. Oh. tapi kebanyakan oh. sih. Kalau saya lihat, ya, para trader itu dia lihatnya di forex factory itu kebanyakan, ya. Tapi mungkin, seperti tadi Bapak tadi bilang, ada juga, mungkin yang pakai situs lain, ya, Bloomberg. Ya, bisa tapi... juga, ya, Pak Anwar, ya. Bisa Pak dari kalau di dari segi fundamental itu kita kembali lagi kepada kepada style kita Pak. Misalnya kita memilih produk apa nih fokus di produk apa? Misalnya di emas. Kita cari yang ber, yang compare dengan emas itu apa? Ber, artinya kan mata uang dolar kan. Nah, kita lihat nih berita berita Amerika nih rilisnya di hari apa, jam berapa? kita, kita fokus ke situ, jangan melihat ke berita yang lain. Kan ada tuh berita-berita GBP Pound Sterling, ada Euro, ada Jepang. Di situ kan ada berita juga. Tentunya itu akan mempengaruhi berita dari mata uang itu sendiri. Jadi kita fokus dulu nih ke produknya, ke beritanya apa nih yang mempengaruhi produk itu gitu. Jangan nanti semua berita dibaca, nah, padahal kita fokusnya ke emas. Nah, emas itu compare-nya ke Amerika, ke mata uang dolar. gitu loh Jadi kita fokusnya ke berita di Amerika, jangan ke berita yang lain. Nanti bingung malah. Itu kalau secara umum ya kebanyakan dipakai, kalau saya lihat para trader tuh lihatnya gitu. Tapi ada juga mungkin yang dipakai situs lain ya, yang lihat ya itu banyak sebenarnya. Tapi kalau saya sih secara pribadi nggak pernah buka-buka itu, karena saya punya ini sendiri gitu loh ya, kalau mau nanti saya kasih indikatornya, biar dipasang di MetaTrader. nah itu ada lagi Pak Randy, nah itu juga ada bantu indikator Ya kalau indikator itu biasanya berhubungan dengan analisa teknikal ya Pak ya ya fundamental Pak oh fundamental juga ya, oke oke oke ya, nggak ada hubungan sama teknikal oh. jadi ya cuman untuk mengetahui jarapan news, oh iya betul, nah, betul Betul-betul, kalau news itu berhubungan dengan fundamental pasti. gitu ya. Itu nggak bisa dibuka Bu, Mutia. Nah ini nampak Bu. Nah ini kan, ini kan ada ini. Ada jaringan-jaringan di properties, di sini bagian ini. Nanti kan muncul ini Bu. Oh, Oke. Okay. Nah, di bagian ah. ini, nanti di sini. Sorry, oh, VIP. maaf Pak Awai mau nanya kenapa kok bisanya ada di situ itu ya enggak eh, di Google biasa gitu Nah kalau kalau untuk web gitu saya memang eh, apa enggak pernah buka-buka dari berita yang lain sih Bu, ya saya karena ya, saya nah. punya panduan diri, jadi biasanya saya lihatnya kalau untuk fundamental ya fundamental itu kan ada-ada tergantung kita fokusnya ke, ke produk apa dulu nih seperti tadi saya bilang kalau misalnya kita fokus di mata uang mata uang apa nih Apa itu euro uh, GBP yeah. atau itu uh, Jepang atau yang lain gitu Nah kita fokusnya ke berita yang ke produk yang kita fokusin itu dulu biasanya ada setiap mm -hmm. setiap minggu itu ada berita-berita yang uh, apa namanya mempengaruhi dari mata uang itu sendiri kalau kita main di forex ya tapi kalau di emas yeah. itu kan dia compare kan hanya ke yeah. USD Amerika Nah kita itu rilis berita Amerikanya itu di hari apa, jam berapa, itu yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas. Jadi oh, kalau iya, kita, iya. kita lihat semua berita, padahal itu beritanya berita tentang mata uang Inggris ya, berita Inggris, Inggris misalnya mengeluarkan kebijakan apa, apa-apa hmm. apa itu, itu kan tentu tentunya akan mempengaruhi mata uang itu sendiri gitu loh. Tidak terpengaruh kepada kepada ya. yang lain gitu. Hal kita Jadi, tradingnya emas, tapi kita lihat beritanya yang tidak berhubungan dengan emas, nah, itu nanti. Salah idenya salah gak nyambung gitu ya pak? <laughs> gak nyambung gitu loh. Iya ya. Baik. Jadi oh kalau way. kalau kalau untuk semua pair ya produk, baik itu mata uang, baik itu sah indeks saham atau itu komoditi emas minyak sama uh, perak, itu yang paling yang paling berpengaruh itu berita FOMC sama berita NFP nah itu semua mata uang sama emas komoditi itu akan terpengaruh semuanya makanya yang yang lebih yang lebih signifikan itu ya fluktuatif itu pada berita NFP tenaga kerja itu adanya di hari ya Jumat malam minggu pertama di awal bulan itu berita NFP jadi kalau di awal bulan nih di minggu pertama di hari, hari Jumat nah itu biasanya ada berita NFP nah, itu hati-hati Biasanya kalau saya, tapi kalau buat trader yang udah udah berpengalaman, itu dijadikan momen untuk cari cuan biasanya. Karena kan saya sering ngadain terabar di saat momen-momen ada berita seperti itu, kesempatan kita tuh cari profit. Itu kalau ada yang ngerti ya. Nah, tapi kalau yang belum ngerti, malah akhirnya dia nggak ngerti jadi MC. Karena dia punya jemuran yang belum di itu jeblok, Pak. <tik> yang be yang belum diangkat nah kena berita akhirnya ya itu tadi kebetulan beritanya itu berlawanan dan posisi yang jemuran dia tadi gitu tapi kalau kalau dipakai manajemen risiko ya trading itu kan harusnya selalu pakai manajemen risiko apa itu manajemen risiko itu kan, kita ada target profit nih keuntungan di harga berapa kita ada resiko kegiannya nih kita mau, mau rugi di harga berapa jadi semuanya itu terukur nah kebanyakan trader Indo ya Indonesia ini pasang TP tapi SL-nya SL-nya enggak pernah dipasang karena enggak mau rugi nah, gitu loh kalau modalnya gede nggak masalah tapi kalau modal-modal pas-pasan nah, kena MC ya akhirnya top up lagi nyalain ini itu gitu loh biasanya seperti itu kejadiannya ya biasanya kalau kebanyakan trader itu dia uh, ngambilnya dari dari berita di forex factory kebanyakan ya kalau saya sih nggak pernah buka-buka itu, kalau saya, karena kan bahasa Ing, versinya bahasa Inggris saya malah yang itu bacanya. Kalau dijelasin itu udah ada sih, bu, di grup itu udah pernah saya jelasin bu, news-news uh, apa aja yang harus kita apa, uh, kita perhatikan. Pernah saya saya share juga uh, pengaruhnya terhadap mata uang apa, kemana-kemana itu sudah ada. Nanti efeknya oh, berapa ya. berapa pip biasanya pergerakannya, kalau tidak salah tuh ada tujuh uh -huh. ada tujuh news yang harus kita perhatikan oh, iya. nah itu, itu saya kirim Terus. Nah, Di grup juga ada ini nah ini di kolom chat ya Pak ya nah kalau indikator cuman seperti ini aja jadi kalau misalnya ada news, ya kita tinggal aktifin aja alarmnya 5 menit sebelum adanya dia bunyi sendiri jadi nggak perlu capek-capek Ya, jadi seperti tadi saya bilang kalau untuk kebijakan yang paling penting diperhatikan itu adalah kebijakan uh, Bank Central Amerika ya Federal Reserve itu The Fed Nah itu biasanya itu tadi dia uh, berita FOMC namanya biasanya suku bunga itu yang pertama jadi kalau itu pengaruhnya ke mata uang dan ke komoditi juga itu kalau, kalau kalau sudah ber, kalau sudah menyangkut suku bunga sama kayak di Bank BI lah Bank BI Indonesia itu ya kalau uh, suku bunga Bank BI dinaikkan otomatis investor juga pasti akan berbondong-bondong uh, berinvestasi di Indonesia karena nilai mata uangnya kan uh, besar gitu loh nah, terus sama seperti kayak misalnya kita contoh ya contoh misalnya kita lebih familiar bertrading di mata uang-mata uang Jepang misalnya ya USD, JPY gitu kan. Nah itu kita harus lihat juga nih berita seputar kebijakan uh, bank Jepang ya. Nah itu apa tuh nanti pengaruhnya. Karena gini seperti kita tahu ya kalau di dalam mata uang itu sendiri kan dia... Uh, posisinya itu USD JPY ya artinya mata uang Amerika itu ada di depan kenapa ya nilai mata uang Amerika lebih tinggi nilainya daripada mata uang Jepang sama seperti IDR ya IDR itu mata uang Indonesia pasti USD IDR kalau misalnya berita Amerika itu bagus pasti nilai mata uang dolar itu akan akan menguat nah mata uang Jepang yang yang berlawanan dengan itu pasti akan melemah Nah, Jepang sebagai negara Asia dengan ekonomi terkuat, ya industri negara industri tentunya dia juga nggak akan nggak akan mau mata uangnya akan terus melemah gitu karena itu akan berpengaruh pada ekspor impornya makanya dia selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana supaya mata uangnya itu menguat sama seperti rupiah juga seperti itu kalau dolar, kalau dalam grafik ya kita kita ambil contoh aja nih mata uang Indonesia ya IDR, USD, IDR gitu kan kalau misalnya mata uang Indonesia itu melemah grafiknya itu pastikan akan naik artinya mata uang Amerika itu menguat mata uang Indonesia justru melemah padahal mata uang Indonesia itu nilainya kan dia bertambah tapi kok kenapa kok masuk malah melemah gitu loh ya itu akan berpengaruh nanti kepada ekonomi ekonomi negara itu sendiri itu itu kalau kita melihat dari kebijakan kebijakan-kebijakan dari suatu negara itu sangat berpengaruh itu namanya fundamental misalnya politik ini ada situasi politik misalnya ada pemilihan presiden nah itu juga akan berpengaruh kepada pergerakan nilai mata uang atau uh, komoditas nantinya terus ada bencana alam ini berita-berita uh, apa namanya yang berhubungan dengan fundamental ya terus ada lagi uh, ya kebijakan-kebijakan ekonomi ya moneter di suatu negara itu juga nanti akan berpengaruh nah, itu seperti itu sih kalau kalau melihat dari fundamentalnya ya Ya berarti e, berita itu penting banget ya Pak betul karena coba deh e, lihat di YouTube ada lima trader wanita sukses di dunia dia hanya melihat dari segi fundamental dia tidak melihat dari segi analisa teknikalnya. coba lihat di YouTube ada lima trader wanita sukses di dunia yang hanya melihat dari segi fundamental jadi dia patokannya ke fundamental malah nggak melihat yeah. yang lain itu karena di fundamental itu saya bilang sama sama sama teman-teman nih ya teman-teman yang trade trader ya jangan terlalu fokus kepada analisa teknika ya untuk harian atau men scalping boleh lah itu tapi kalau pada saat pada saat ada berita perhatikan berita itu pengaruhnya bagaimana gitu loh karena kalau berita itu sudah rilis ya apalagi itu ELFMC atau NFP itu analisa teknikal macam apapun nggak ada artinya kalau berita itu sudah bicara gitu loh. Yes. Coba aja nanti perhatikan deh ya. Bukan ya itu ya Pak. Ya coba nanti diperhatikan kan kadang grafik tau tahu turun jauh kan, kadang-kadang naik gitu kan, itu karena pengaruh berita. Yes. Iya gitu. iya. Coba nanti dibuktikan aja ya, mungkin kita bisa terabar pada saat nanti ini hari ini hari apa ya ah hari Jumat ini nanti ada tuh. Hmm. hmm, iya Pak ya kan di minggu pertama kan minggu hmm, pertama iya. di awal bulan Nah itu hari Jumat berarti hari Jumat itu nanti ada berita NFP nah coba nanti jam setengah 8 malam hmm. Nah itu nanti akan rilis perhatikan hmm. grafiknya pasti kenceng hmm. Iya iya siapa? Ya, nanti kita kita coba ya di malam Sabtu ya malam Sabtu, Sabtu. berarti malam mm -hmm. Sabtu kita, kita kita kita lihat lihat gitu ya, Pak Pembuktian. <laughs> nah itu, nah itu, itu itu itu ngeri ngeri sedap, <laughs> gitu ini. kan? Ngeri ngeri sedapnya ya kita kalau nggak ngerti sih udah dek-dekkan aja tuh kalau masih punya jemuran kan. Nah yeah. tapi kalau udah yang ngerti ini kita enak enaknya pada saat momen-momen seperti itu kita bisa ambil profit gitu. Oke baik rekan-rekan materi kita hari ini tentang fundamental ya hmm. jadi kita sudah sama-sama belajar tadi dari Pak Anwar mengenai bagaimana market uh, fundamental itu mempengaruhi ke market masuk jadwal serta uh, poin-poin atau website dari v forex Factory untuk kita bisa pergunakan untuk menjadi agenda untuk melihat jadwal dari agenda agenda yang punya pengaruh di fundamental Nah sebelum kita lanjutkan dalam hal dunia trading ada empat poin yang paling penting sebenarnya yaitu memang pengetahuan dasar tentang trading ya situ kita bisa belajar tentang bagaimana dasar-dasar trading mengenal tentang pasar dan lain sebagainya kedua ada yang namanya fundamental yang tadi barusan hari ini kita pelajari, atau kita dapat uh, edukasi dari Panwar. Kemudian, juga ada yang ketiga, itu secara teknikal nanti akan dibagikan di sesi berikutnya. Dan yang keempat, yaitu money management. Nah, rekan-rekan, di -rekan, dimanapun berada, empat hal ini saya rasa cukup untuk kita pelajari secara konsisten di setiap edukasi yang ada, dan mungkin nanti akan ada edukator-edukator. Dengan berbagai macam latar belakang pengalaman dan mengimplementasi pengetahuannya di dunia trading. Sehingga kita yang baru belajar atau baru nonton video atau mengikuti materi di edukasi Bipas ini bisa terbantu dalam hal melakukan transaksi di perusahaan trading atau di dunia trading tersebut. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Awai. Ya, makasih, Pak David. Ya, Jadi, teman-teman, ya, seperti mungkin uh, saya hanya mengulang, jelaskan tentang apa itu yang penting-pentingnya saja, yang poinnya uh, perihal fundamental itu. Ya, kalau saya biasanya ngajarin uh, para klien itu tentang fundamental itu di yang biasanya fokus di emas, ya, di emas itu berita seputar Amerika. Karena kan emas itu kan berlawanannya, berlawanan dengan mata uang dolar Amerika. Jadi kita fokus ke berita Amerika nih. Di hari apa, jam berapa, rilisnya tuh tentang ada berita apa di uh, di Amerika gitu kan. Entah itu berita FOMC, perihal su suku bunga, atau NFP nanti yang pada hari Jumat akan rilis. Nah itu benar-benar itu harus diperhatikan. Jadi kita fokusnya ke produknya dulu nih. Nah, produk apa nih, beritanya kemana nih berita apa yang mempengaruhi itu itu aja sih jadi jangan sampai nggak nyambung kita tradingnya di produk ini tapi ngelihat beritanya di produk di berita yang lain gitu kan itu nggak nyambung gitu loh saya rasa cukup dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton video ini baik lewat channel YouTube maupun media sosial lainnya Terima kasih